Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar Dimanapun kalian berada Kembali di Fatih hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar menarik dan pastinya kabar-kabar bahagia Seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, persahabat, sahabat. Assalamualaikum, kalian berada kabar malam ini kita mendapatkan asupan vitamin ya di vitamin di malam Jumat, perhatikan di persahabat Kalian berada terpantau lagi latihan menembak tuh malam hari ini, wow keren banget ya Semangat terus nih untuk Papa Bilar yang lagi latihan Ini sih keren banget nih ya persahabat Gaya dari Papa Rizky Bilar Masya Allah Dan kita lihat juga diunggah selanjutnya vitamin yang sangat ungu dan sangat cute sekali ya. mau latihan aja mereka selalu tampil romantis selalu tampil cute Masya Allah banget ya dan intinya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk pasangan Leslar, Lesti dan Bilar yang selalu membuat kita bahagia bersahabat ya kesederhanaan dari Leslar selalu membuat kita bangga dan mereka juga bersahabat ya spontanitas Gak dibuat-buat Masya Allah mereka emang apa adanya luar biasa nih untuk Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun di-repost kembali oleh akun Leslar Larsik Banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini Ada komentar dari akun Instagram Regi underscore NA5919 mengatakan Lihat ginian makin semangat dah streaming tuh Wow makin semangat ya streaming Di vlog-vlog Leslar Entertainment Yuk tetap kompak dan solid Mendukung karya-karya idola kita Dan berikutnya juga persahabat ya Papa Bilal ini baru saja memposting Di unggahan IGS pribadinya empat menit yang lalu Tuh persahabat Kita salvoq dengan kalimat yang diunggah. Punya bakat nembak gua ternyata Wow ini sudah handal nih persahabat ya Gaya menembaknya pun Tepat sasaran Papa Bilar Emang the best banget ya Multitelan sekali nih Rizky Bilar Selalu bikin bangga kita semuanya Berikutnya persahabat disimak juga Diunggahal Papa Bilar Yang mengunggah foto Abang Fatih ya Dan kita juga Tentu salvo Dengan kalimat yang luar biasa Dari seorang Rizky Bilar Kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Masya Allah nak Semoga kami mampu mendidikmu Menjadi anak yang saleh, Berilmu, beradab Dan memiliki pribadi yang rendah hati Serta peduli terhadap orang lain Amin Masya Allah banget ini doa Dan sekaligus harapan ya Dari seorang Rizky Bilar Serta tentunya Bunda Lesi Gejora Untuk sang anak Hingga di komentar pun banyak sekali Di Majid Respon ada tanggapan dari Tafitri Karlina juga persahabat ya. Di situ Tafitri mengatakan, amin ya Robbal Alamin. Semoga abang Fatih tumbuh menjadi anak yang saleh dan jadi kebanggaan keluarga. Amin, masyaAllah doa baiknya kita aminkan. Dan Pak Ferry juga persahabatnya ikut menanggapi dengan. Manuskan sebuah kalimat komentar Amin, amin, amin Terus sampai tiga kali aminnya ya Masya Allah Kita semakin semangat ya Untuk mendukung karya-karya idola kesayangan Yang tiap hari memang selalu menyuguhkan Vitamin bahagia untuk kita semuanya Dan tentunya Tak hanya Faferi dan Tevitri saja Ternyata Ical Muhammad pun Persahabatnya ikut menanggapi dengan menuliskan sebuah kalimat komentar Masya Allah Wow luar biasa Bang Afdal juga bersahabat ya ikut berkomentar Masya Allah tabarakallah kata Bang Afdal Yusman Ini kebanggaan banget ya Orang-orang terdekat juga memang selalu mensupport Dengan tulus buat idola kita Dan berikutnya juga bersahabat ada kabar mengenai Ariel ya Putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil yang Alhamdulillah jasadnya sudah ditemukan Persahabat kita mendapatkan info langsung dari KBRI Dan dari polisi Swiss juga yang mengabarkan Bahwa sudah menemukan jasad Eril Persahabat ya Emang tentunya doa-doa dari orang baik Terkabulkan Masya Allah Innalillahi wa Mudah-mudahan ya Mbak Eril Anak dari Bapak Ridwan Kamil ini ditempatkan di sisi Allah SWT yang terbaik pokoknya Kita lihat persahabatnya di kabar Dari ibunda, di Persahabatnya Ibu Atalia Ini mengunggah sebuah postingan Kabar dari Kompos TV Polisi Swiss menemukan jasad Ariel anak Ridwan Kamil Dan ternyata emang bener banget ya DNA-nya sudah dinyatakan sama dengan Ibu Atalia Tuh. Dan kita juga mendapatkan kabar bahwa Jasad Ariel akan di, tentunya terbangkan ke Indonesia itu hari Minggu dan dimakamkan hari Senin itu info yang kita dapatkan dari Bapak Ridwan Kamil dan kita lihat juga persahabat ya Lesi Leslie pun ini mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh Bapak Ridwan Kamil ya persahabat ya ini kalimat yang sangat membuat kita terharu persahabat ya doakan yang terbaik. Dan mudah-mudahan persahabat ya, keluarga besar yang ditinggalkan ini selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan ketabahan. Amin. Kita masih menunggu kabar selanjutnya nih. Dan pastinya kita masih menunggu cidukan vitamin dari Leslar, Lesti, dan Rizky Bilat. Semoga ada kabar baik yang selalu kita dapatkan dari idola kita.